Jadi, kalau kita sudah dewasa banget, berpikirlah ya. ke diri kita ya. sebetulnya siapa saya ini. Ya. Kalau mau marah, siapa saya ini? Kenapa mau marahin orang? Mau menghakimi sendiri atau makin manggil? Tapi nasihatnya ya, yang pertama, sedekah. Sedekah itu nomor sedekah. satu. Kalau perlu tiap hari, perlu, tiap hari. setiap... Kita jalan ketemu apa, kebetulan kita ada meskipun hanya 1000 hanya 5000 apalagi bisa lima puluh, orang tuh bisa makan. Yeah. Oh ada orang jualan, oh, anak Oke okay, sepeda, mana soalnya nggak ada, asik, nggak apa-apa, habisin kantong kosongin, yeah. dan harus ilmu hmm, yakin, yeah. jangan, aduh ntar gua gimana mana dong beli rokok lagi ini belum jangan gitu kasih lepas ikhlas lepas lepas lepas lepas ya tapi bukan berarti harus semuanya ya. pikirlah dengan anugwa, nanti kalau ada lagi gua mau sedekah lagi nih, dua bagi dua sama dia ya. Insya Allah deh ya sedekah yang kedua jangan dengki ya. ya jangan lenggi jangan berkhianat jangan mencaci maki Menjadi maki bersumpah, bukan yang benar, tidak seharusnya, dilaknat Allah, ya. susah. Ya, nebusnya kita susah, ya. kalau enggak ya. maha kuasa, ngampuni, kita harus tanya berapa kali kita ninggalin sholat, ya. hukum. hukum, muda mau sepak bola ah acarnya ntar hajarnya asar. hajar sudah kumpul-kumpul jadi manusia pun dosa nggak ada makanya Rasul sendiri sebagai insan manusia biasa di luar kenabiannya dia punya dosa makanya sebelum kerasulannya dia kan di dia tuh apalagi manusia biasa bukan berarti rasul hanya umurnya 60 tahun terus umatnya harus dibawa itu ada suratan takdir nenek moyang kita 800 tahun kenapa kamu cucuku umurnya cuma segitu satu nah, karena kebaikan dosa, kebanyakan dosa. Dosa itu yang merongrong kita, tambah banyak kita berbuat dosa, tambah pendek umur kita. Lihat aja lah, iya. udah capek-capek, cari -capek. harta di Dugumi ini, mau halal mau haram, sikat aja. Begitu, udah kaya banget, sakit, Jadi kursi rota, bisa naik pesawat pribadi. Dosa. jangan <laughs> jadi Ustad Oh sebagai mata pencarinya siara jangan mau diupah dikasih duit seharusnya begitu lihat lama-lama zaman dulu umurnya coba lihat. baca tuh imam-imam zaman dulu yang empat Jumur ulama yang mempercaya bahwa ayatnya ini yang dikeluarin yang dengan mustajab apa mustajab makanya tinggal baca begitu Dulu harus soalnya benar ya. Baru baca ayat enggak segampang ini Nah sekarang itu di gampang Muslim abac Al-Quran, sudah dianalisa, analisanya pendek-pendek. Yeah. Kalau mau buka rasanya Al-Quran sampai mati, lu nggak bisa. Kurang, bener, yeah. sudah ada gambarannya. Ya, kita iya. sampai, ya. Cuma kita itu gini, Loh, maksudnya jangan terlalu, oh, ini nah, apa halal tapi manusia mengharamkan, youten mengharamkan ya, ya oke okay, oke okay, gitu aja tapi di rumah jangan Bismillahirrahmanirrahim ini halalan Taiban kenapa lu? diharamin untuk tubuh gua, maunya gua turunan siapa monyet, <laughs> kalau nggak ngakuin turunannya Nabi Adam jangan bertingkah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an. Ya, ada tulisannya. Tinggal kita tanya. Iya. mana gua sama Al-Qur'an ya? ya. Atau enggak sih Al-Qur'annya teh? Sama yang tahu soal Al-Qur'an. Dua Al-Fatihah aja nggak tuntas. Iya. saya kalau masuk masjid, berjamaah Jumat kan? Kok oh, ya Ini Liga ini Jatuh rasanya maunya di sini <laughs> gak dikerjain Apa yang dibicarakan kelantur dimana-mana Belum tangannya mengerti <laughs> Untuk nyusut ya. dulu enggak gitu Hei Umatku Muslim, ingat ya hari kiamat enggak gini-gini, kayak Karena sama Bung Tomo, gini nih, makanya dipegangin tongkat. Bukan aksi aksian tongkat itu, coba ya tangannya Sudah, enggak udah, mana udah, udah, udah, udah, Pak, makasih banget ya, nasihatnya, jangan lupa udah, udah, udah, doain ya pak saling mendoakan sehat sehat wajibnya ini assalamualaikum yeah.